Kita mulai <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhumdanillah Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'atiruhu Wa na'udhu billahi min syurur yang amalina Wa Wa ahdahu la muhammadan wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attaqullah haqatu illa mabad fa inas dakal hadith kitabullah wa khair al hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal shara almaru wa kullah mahdhasatim bilah wa kullah bilah tin dalalah hadits sekalian yang kami muliakan alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Kembali kita bertemu dalam majlis yang di dalamnya kita saling mengingatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tema yang akan kita angkat adalah tentang takwa. Takwa adalah benteng yang terkokoh. Ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Takwa telah datang di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takwa ini merupakan perkara yang sangat penting merupakan wasiat Para Nabi dan Rasul Wasiat orang-orang soleh yang terdahulu Takwa ini merupakan kalimat yang singkat Akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan luas Di dalam Al-Quran Allah SWT Banyak mengingatkan kita akan ketakwaan kepada Allah SWT seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang sering kita baca dalam khutbatul hajah Ya ayuhal ladhina amanut taqullah haqqatu qatih Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Haqqatu qatih Dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tangutunna illa antum muslimun dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wasainalladheena utul kitaba min Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian wa iyyakum dan juga kepada kalian anittaqullah hendaknya kalian bertakwa di dalam hadis-hadis yang sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dan mendorong diri kita jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi, dalam keadaan kita bahagia atau keadaan kita keadaan kita sedih, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, inilah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang mesyur. Disebutkan oleh An Nawawi rahimahullah dalam Al Arba'in An Nawawiyah, Ittaqillaha Hay Sumakunta bertaqwallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Dimanapun engkau berada wa bi sayi'atil hasanata tamhuha dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut wa khaliqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik datang dalam ayat-ayat yang sangat banyak jemaah sekalian dorongan dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala ya datang di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan kepada kita jemaah sekalian keutamaan dari takwa ini Kenapa begitu banyak jamaah sekalian Perintah dan anjuran untuk bertakwa Bahkan diseriatkan bagi seorang khatib setiap jumat untuk mengingatkan kaum muslimin Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya jamaah sekalian karena takwa ini adalah bekal Terbaik bagi seorang mukmin. Wa tasawwad fa inna khairas sadi taqwa Barakallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Ini sebuah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian jawaban yang kedua jemaah sekalian bahwasanya takwa ini merupakan benteng yang terkokoh bagi seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini dan juga benteng ketika nanti Berpulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyelamatkan dirinya kecuali taqwa Allah. Ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk. Ibadah Ramadan yang akan kita tunaikan nanti insya Allah. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita disampaikan dipertemukan dengan bulan ramadhan satu tujuan yang mulia kita ingin raih dengan ibadah puasa dan ibadah ibadah yang lainnya adalah kita ingin mencapai Ya taqwa Allah wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan bagi kalian yang telah difardukan bagi kalian puasa di bulan Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaquna agar kalian bertakwa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita lanjut diamar ya sekalian Mungkin muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya takwa itu apa sih? Kita sering dengar takwa, mari bertakwa, keutamaan takwa, buahnya takwa itu apa? Ya. Jalan-jalan yang -jalan mengantarkan kita untuk bertakwa. Setiap hari Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami nukilkan dari sebagian di antara ulama kitab jemaah sekalian Yang pertama kami nukilkan dari seorang ulama Yang dikenal dengan As-Sharif Al-Jurjani Di dalam kitabnya Ta'rifat pada halaman 65 Kata As-Sharif Al-Jurjani Al-Taqwa fi lugati bi-maknal ittiqah Taqwa menurut bahasa bermakna berpelindung wa huwa itikadul wikayati iaitu mengambil pelindung, perisai wa indah ahli al-hakikati dan di sisi para ulama huwa al-ihtirasu bita'atillahi an-ukubatih di sisi para ulama Dia adalah Penjagaan diri dengan Taat kepada Allah An ukubatihi dari siksaannya Jadi takwa itu kata beliau adalah Penjagaan diri dengan taat kepada Allah Penjagaan dari apa? An ukubatihi dari siksaan Allah nah, Ini namanya takwa. Jadi orang Arab mengambil kata takwa itu dari kata kerja wakoiyaki wiko yatan melindungi diri. Ya, kemudian dibentuk dalam kata kerja iftaala Mengikuti wasan iftaala asalnya iutakoh iutakoh wau diganti menjadi tak. Menjadilah ittaqah Dari sini lahir kata Al-Muttaqi Al-Muttaqin Jama'nya Al-Muttaqin Artinya orang-orang yang berpelindung Kenapa mereka disebut orang yang berpelindung jamaah sekalian Karena mereka melindungi diri mereka Lalu apa pelindungnya jamaah sekalian Adalah ta'atullah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Ya. Ini namanya takwa. Pai. Lanjut kata Al-Jurjani rahimahullah wa hiyanatun nafsi amma tastahiq bihi aluquba. Wa hiyanatun nafs yaitu penjagaan diri amma tastahiq bihil uqubatu dari sesuatu yang dengannya didapatkan hukuman min berupa perbuatan autarkin meninggal atau meninggalkan sebuah perbuatan ini namanya takwa. Kemudian ditambahkan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Fairus Abadi Al-Fairus Abadi Di dalam kitabnya yang berjudul Basairu Dawid Tamiz Pada jilid 2 halaman 299 Kata beliau rahimahullah Wahia mushtaqatun minal wiqayah Kata takwa itu terambil dari kata al-wiqayah yaitu dari tiga ruf tadi waqayaki wiqayatan waqo artinya melindungi diri menjaga diri wa hiya hifdzus shay'i yaitu menjaga sesuatu dari hal yang mengganggunya menyakitinya wayadurruhu dan membahayakannya yaitu asal kata taqwa Ya, asal kata takwa artinya menjaga diri dari sesuatu yang mengganggu, menyakiti, artinya membahayakan. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan istilah syariatnya jamaah sekalian, takwa itu adalah melindungi diri kita dari apa yang kita takutkan dari Allah Subhanahu Wataala berupa siksaan, entah siksaan di dunia, terlebih lagi siksaan yang ada di akhirat. Kemudian Hal ini diterangkan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah Di dalam kitabnya yang berjudul Jamiul Ulum Al-Hikam Kata beliau ketika menjelaskan makna takwa, Taqwa Allahi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayyaji alal abdu Ayyaji alal abdu ma bainahu Wa bainama yakhafuhu min iqabillah Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Seorang hamba meletakkan Antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan dari Allah Allah Berapa siksaan dia letakkan di antara keduanya jemaah sekalian, wikoyah pelindung. Itu namanya takwa. Dengan cara apa jemaah sekalian? Bimtithali awamirillah, dengan cara merealisasikan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang akan menyelamatkan kita jemaah sekalian di saat kita merealisasikan, mengamalkan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah perkara yang sunnah ataukah perkara yang wajib Kemudian kita meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah perkara yang makruh apalagi yang haram. Ini yang akan melindungi diri kita jemaah sekalian. Ini yang menjadi wikoyah. Menjadi pelindung dan benteng kita jemaah sekalian dari api neraka. Kita letakkan sebuah wikaya sebuah pelindung antara diri kita dengan sesuatu yang kita takutkan dari Allah berupa siksaan dengan cara kita merealisasikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian disana ada definisi yang terbaik bagi taqwa Allah Datang dari seorang salafi yang bernama Talq bin Habib. Talku pakai kov. Talpun Talq Tolk bin Habib, al Nasi. Beliau pernah berkata dalam sebuah asar yang diruatkan oleh Imam Abi Sa'ibah dalam kitabnya Al musannaf pada nomor asar yang ke 30,356. Ketika itu Thalib bin Habib rahimahullahu taala didatangi oleh seseorang kemudian bertanya tentang masalah fitnah maka berkata Thalib bin Habib idza waqa'atil fitnatu fattiuha bitaqwa Apabila katanya terjadi fitnah Terjadi ujian, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka padamkanlah fitnah itu katanya dengan takwa. Lalu mereka pun bertanya kepada Talb bin Habib. Wa mat takwa, apakah takwa itu? Kala kata beliau, takwa Allahi. Anta amala ala ta'atillah. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau adalah antamala ta ala taatillah. Antamala ta bi taatillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yani amalan yang diperintahkan oleh Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan amalan saleh. Kemudian yang kedua kata beliau ala nurim minallah. Berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu SWT. Raja'a sawabillah. Yang ketiga, karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang keempat kata beliau. Wa tarku ma'asillah. Meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang kelima, ala nurim bin Allah. Di atas cahaya dari Allah, maka fatahikomillah karena takut terhadap siksaan Allah. Di sini beliau menyebutkan jemaah sekalian enam unsur takwa yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin ketika ingin dikatakan sebagai hamba-hamba yang muktiin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Yang pertama jemaah sekalian, kata beliau adalah antamalabi taatillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah yaitu amalan-amalan soleh amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama jemaah sekalian. Seorang ketika ingin dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Harus Mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu SWT Berupa ketaatan amalan soleh Amalan yang mendatangkan pahala di akhirat Kemudian yang kedua jamaah sekalian ketika seorang muslim Seorang mu'min Mengamalkan suatu amalan yang dianggap sebagai ketaatan syarat yang kedua ala nurin minallah berdasarkan cahaya dari Allah yakni berdasarkan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu Tidak boleh didasari hanya persangkaannya. Oh menurut saya ini bagus, menurut saya ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi ketika ditanya dalilnya apa dia tidak tahu. Ya, jadi seorang mukmin itu harus mengerti dia harus mengilmui apakah ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau dia adalah amalan yang dicintai oleh Allah, amalan ketaatan, kerjakan agar kalian mendapatkan ya derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada isyarat bagi kita bahwasanya seorang yang ingin bertakwa tidak mungkin bagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT, kecuali dengan ilmu agama. Ilmu agama ini dia amalkan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian. Syarat yang ketiga seorang ingin dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT. Dengan ketakwaan yang sempurna jamaah sekalian. Raja'a sawabillah. Raja'a karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di sini ada isyarat bagi kita jemaah sekalian bahwasannya Seorang yang bertakwa kepada Allah Wajib bagi dirinya Melakukan semua ibadah amalan ketaatan di atas Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang kedua tadi terkait dengan ilmu yaitu, ada kaitannya dengan iktibar. Ya, kita harus iktibar mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau yang ketiga ini syarat, yang ketiga harus ikhlas. Ya, kenapa dia melakukan amalan ketaatan tersebut? Dia lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. kemudian syarat yang keempat jemaah sekalian seorang ingin dikatakan bertakwa dengan sempurna wa tarku ma'asillah dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah kedurhakaan-kedurhakaan dia tinggalkan segala macam dosa dan perkara-perkara yang Allah haramkan ini kalau kita ingin Mendapatkan derajat takwa yang sempurna di sisi Allah SWT Harus meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT Berupa dosa-dosa dan maksiat. Oleh karena itu zaman sekalian seorang yang ingin bertakwa bukan hanya Sekadar menyebutkan dirinya dengan ketaatan, dengan ibadah Dengan amalan-amalan saleh. Bahkan wajib bagi dia untuk meninggalkan Perkara-perkara yang dilarang Dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan ada orang ya ketika bertakwa Rajin dia beramal soleh Tapi rajin juga dia bermaksa Naudzubillah Istilah kita sekarang ini ya Gali lubang tutup lubang Ya Habis ber Apanya mengamalkan apa Melakukan amalan soleh Selanjutnya dia melakukan maksiat dalam waktu yang sama. Sehingga orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian tidak diberikan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengerti hakikat dari takwa yang dia lakukan. Dia kira takwa itu hanya melakukan amalan soleh. Selanjutnya dia mau bermaksiat, dia mau berdosa bebas nauvila Jadi ini yang keempat ya Mas sekalian. syarat yang keempat syarat yang kelima ala nurim minallah Berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu Jadi di saat kita meninggalkan maksiat ya Mas kalian kita harus sadar bahasanya maksiat ini adalah perkara yang diharamkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Jangan kita tinggalkan jamaah sekalian karena terpaksa. Jangan kita tinggalkan karena sekadar ikut-ikutan. Seperti ada sebagian orang, ya, dahulu dia rajin cukur jenggot. Tiba masanya tren orang pelihara jenggot. Karena ada artis yang pakai jenggot juga, ah dia pun pelihara jenggotnya. Ya, dia tinggalkan maksiat berupa mensyukur jenggot. Ya, karena lagi tren, bukan didasari dengan ilmu. Bahkan dia tidak paham bahwasanya janggut memanjangkan janggut itu adalah perkara yang diseriatkan dalam agama. Bahkan dia adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang datang sebelum nabi kita Muhammad SAW, kecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memelihara lambang kejantanan mereka berupa janggut. Nah ada di zaman kita ini orang tidak lagi cukur jenggotnya. Tapi kalau ditanya kenapa tidak cukur jenggot lagi, katanya saya sudah bosan. Nah, sekarang lagi tren ini banyak artis pakai jenggot seleb bagus saya lihat makanya saya juga ikut-ikutan nah, ini orang yang tidak mengerti bukan didasari dengan ilmu kemudian syarat yang keenam jamaah sekalian kenapa seorang itu meninggalkan maksiat di sini juga dia harus meluruskan niatnya semata-mata karena Allah wa ta'ala makhafata iqa bila karena takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak minum khamar karena Allah kita tidak merokok karena Allah kita tidak bersina karena Allah kita tidak korupsi karena Allah kita tidak makan uang riba misalnya karena Allah bukan karena siapa-siapa Bukan karena bos, bukan karena presiden, ya, bukan karena Pak Bupati, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menanyai diri kita nanti jamaah sekalian pada hari kiamat, kenapa kamu begini? Jadi enam unsur ini jamaah sekalian, enam syarat ini jamaah sekalian. Seorang mukmin ketika ingin mendapatkan rajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna, enam syarat ini harus dia hadirkan pada dirinya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tarbiyah ar risalah At-Tabukiya pada halaman 13 Kata beliau Menyimpulkan Apa yang diutarakan oleh para ulama Dalam mendefinisikan takwa menurut syariat Definisi syariat Kata beliau Amma taqwa fa haqiqatuhah al-amalu bi ta'atillahi Imanan wahtisaban Adapun takwa itu, maka hakikatnya kata beliau adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah imanan wahtisaban karena keimanan dan mengharapkan pahala amran wa nahyan baik itu dalam bentuk perintah atau kelarangan fayafalu ma amarallahu bihi imanan bil amri wa tasdikun bi waadih sehingga seorang mukmin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imanan bil amri karena keimanannya terhadap perintah tersebut. Biasa dari bahasanya perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihtisaban dan juga karena mengharapkan pahala. Ya? Karena mengharapkan adanya wa tasdiqun biwadihi karena membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan binnahy. Dan dia juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya. Imanan binnahy karena keimanannya terhadap larangan tersebut. Dia imani bahwa larangan itu datang dari Allah bukan dari pimpinan bukan dari bos bukan dari presiden tapi datang dari Allah wa khaufan min wa'idihi dan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala ya ini namanya tak, takwa di Sa'ulani kata beliau adapun takwa maka hakikatnya adalah Seorang hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah imanan wahtisaban karena keimanannya dan karena ya, mengharapkan pahala amran wa nahyan baik itu berupa perintah ataukah berupa larangan fayafalu ma amara Allah bihi imanan bil amri sehingga seorang hamba melakukan apa yang Allah perintahkan karena keimanannya terhadap perintah tersebut wa tasdiqun bi wa'dihi dan karena membenarkan janji Allah bahwasanya orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan akan diberikan begini begini begini, keutamaannya begini. Ya. Wa yatrukum anah Allah anhu imanan billahi wa khaufan min wa'idihi dan juga dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala, karena keimanan terhadap larangan tersebut, wahawvan min wa'idhi dan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu Wataala. Hari ini sekalian yang kami muliakan, ini yang disampaikan oleh. Al-Hafidh Ibn al qayyim Rahimahullahu Ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyyah. Dan beliau katakan bahasanya, ya, definisi yang beliau simpulkan ini diambil dari kalimat yang disampaikan oleh Talb bin Habib. Kemudian beliau katakan, Wahada ahsanumakila fi haddi taqwa. Inilah katanya sebaik-baik penafsiran yang datang dalam hal definisi takwa. Ya. Definisi yang diutarakan oleh al bin Habib Al-Ansi rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada para hamba-Nya, mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tersebut bahkan Allah sebutkan keutamaan-keutamaannya karena di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba itu di dalamnya terdapat banyak keutamaan ada kebaikan, ada keberkahan bagi kehidupan manusia di antara perkara itu, jamaah sekalian adalah perintah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini merupakan wasiat para Nabi dan Rasul dan para pengikut mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Senantiasa mereka mewarisi wasiat-wasiat yang agung, jamaah sekalian yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat tapi padat dan takwa ini jamaah sekalian Adalah Kandungan agama kita Karena agama kita jamaah sekalian Hanya ada dua perintah Datang dalam bentuk perintah Kemudian yang kedua datang dalam bentuk Larangan Oleh karena itu jamaah sekalian Takwa ini sebenarnya adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang diperintahkan dalam agama. Dia adalah agama pada hakikatnya. Kalimat singkat ini lah jemaah sekalian yang senantiasa diwasiatkan oleh orang-orang soleh sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Quran dipenuhi dengan wasiat-wasiat ketakwaan. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa Taala Wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya. Wasiat orang-orang soleh kepada anak keturunannya. Kepada kaumnya. Karena di dalamnya terdapat ya, berbagai macam faidah dan keutamaan jamaah sekalian. Maka di antara faidah dan keutamaan takwa ini jamaah sekalian. Sini kami akan nukilkan insyaAllah ta'ala yang pertama adalah tafrijul kurubi wa si'atur rizki. Bahasanya takwa ini jamaah sekalian adalah sebab dilonggarkannya seorang hamba dari segala macam kesusahan dan kesulitan duniawi. Kemudian juga jemaah sekalian menjadi sebab rezekinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada wafihi tafrijul kurub. Di dalamnya terdapat pelonggaran kesusahan dan kesulitan duniawi jemaah sekalian. Bahkan bukan cuma kesusahan duniawi. Bahkan juga nanti di akhirat. Ada kehurahara yang kita dapati di padang mahsyar. Ada kesulitan-kesulitan, ada azab yang kita rasakan jemaah sekalian. Tidak ada yang melonggarkan kita dari huru-hara dan kesusahan ini jemaah sekalian kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surah At-Talaq pada ayat yang kedua dan ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa may yattaqillaha Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan baginya, Allah berikan baginya makhrajan, jalan keluar, solusi, jalan keluar dari seluruh perkara-perkara yang dihadapi, kesusahan, kesempitan, musibah. semuanya bisa kita hadapi jemaah sekalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu Kemudian kata Allah Subhanahu pada lanjutan ayat tersebut, wayar subhum min haitsu la Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Ini keutamaan dan faidah buah dari ketakuan yang diusahakan oleh seorang hamba Allah longgarkan dirinya dari segala macam kesusahan dunia dan akhirat insya Allah Tidak ada masalah yang dia hadapi kecuali ada jalan keluar yang akan dia tempuh oleh kerana itu jamaah sekalian ketika seorang hamba diuji oleh Allah subhanahuwataala dengan kesusahan dunia ataukah dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya menimpa keluarganya menimpa anaknya menimpa harta bendanya ketika dia hadapi dengan takwa kepada Allah subhanahuwataala maka akan terbentang di hadapannya jalan keluar dan solusi bagi problema yang dia hadapi. Ini kalau kita jaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita ditimpa oleh berbagai macam kesulitan. Ya. Seorang mu'min apapun masalah yang dia hadapi. Insya'Allah ta'ala akan ada saja jalan keluar dan solusi bagi permasalahan yang dia hadapi. Sepanjang. Dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu seorang mukmin tidak ada dalam kamus kehidupannya stres. Atau misalnya ya menjadi gila. Atau bunuh diri misalnya minum racun. Tidak ada. Karena tidak ada masalah yang dihadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi dirinya hanya saja terkadang kita jemaah sekalian tergesa-gesa ingin melihat hasil terkadang pula jemaah sekalian kita ini tertipu dengan kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu SWT sehingga sebelum datangnya permasalahan, musibah, kesempitan hidup kita jemaah sekalian terkadang kita tidak mempersiapkan jalan keluar tersebut ya? hidup kita tidak dihiasi dengan amalan-amalan soleh bahkan sebaliknya kehidupan kita dipenuhi dengan dosa dan maksiat lalu bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala akan menolong kita jemaah sekalian bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita sementara kita ini tidak memperhatikan haknya Allah subhanahu Wa ta'ala yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini jamaah sekalian adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya hamba jamaah sekalian Allah akan memberikan pertolongan kepadanya ketika dia sudah memberikan haknya Allah. Kadang-kadang kita ini ya terlalu besar harapannya kepada Allah. Sementara pembuktian Harapannya tidak ada, besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pembuktian cinta dari dirinya tidak ada. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi seorang hamba ketika menghadapi kesulitan duniawi jamaah sekalian, maka yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar baginya. Sepanjang dia berusaha untuk menjaga haknya Allah subhanahu wa ta'ala berupa taqwa Allah. Bahkan tidak sampai di situ zaman sekalian. Rezkinya akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yar min haithu la yahtasid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lupa. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syukuri semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita ingat. Tapi lebih baik lagi jemaah sekalian di saat kita merasakan kelaparan hati, kebahagiaan ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala agar suatu nanti, suatu saat nanti Allah juga akan mengingat kita. Ya, di saat kita diberikan nikmat, oleh Allah subhanahuwataala, di saat kita kaya, di saat kita sehat zaman sekalian, gunakan nikmat-nikmat ini untuk mensyukuri Allah subhanahuwataala, Sang pemberi nikmat. Jangan nanti lepas nikmat itu dari tangan kita, baru kita mengingat Allah subhanahuwataala memang bagus tapi lebih bagus lagi jamaah sekalian lebih bermanfaat lagi kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita senang dan di saat kita susah susah senang kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya hadirin sekalian yang kami muliakan jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini wa mayat Allah ya ja'allahumma khiraja'a Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, wa yarsukhhum min haythu dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dijelaskan oleh seorang ulama salaf yang bernama Sa'id bin Abdullah at-Tustari di sini kami nukilkan ucapan beliau dari Tafsir Al-Qurtubi pada jilid 18 halaman 160 kata beliau kata Sahal bin Abdullah At-Tustari wa may sunnati yaj'al makhrajan min uqubati ahli bidah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti sunnah maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari siksaan para ahli bidah. Wa yarsukhu al-jannata min haytula yahtasib dan Allah akan berikan rezeki kepadanya berupa surga dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullah, Wa qila wa may yattaqillaha fil rizqi biqil alaiki yaj'al lahu makhrajan bil kifayah. Dikatakan oleh sebagian ulama Yani dalam menafsirkan ayat ini beransyah yang bertakwa kepada Allah dalam urusan rezekinya dengan memutuskan segala jenis ketergantungan yani kepada makhluk ya yaan lahu makrajan bil kifayah maka Allah akan berikan jalan keluar baginya berupa kecukupan. Jadi seorang hamba itu hendaknya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wataala bertawakal kepada Allah berdoa meminta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yakin insyaallah taala Allah akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu pertolongan ya Oleh karena itu dikatakan oleh Munul Qaim rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Al Jawabul Kafi atau dikenal dengan Ad'u wad Jawa pada halaman 52 beliau katakan Taqwa Allahi Majalabatun lil-rizki Ketakwaan kepada Allah sebab datangnya rezeki Majalabatun lil-fakri eh, Fatarku taqwa majalabatun lil-fakri Sementara meninggalkan ketakwaan Adalah penyebab datangnya kefakiran Adalah penyebab datangnya kefakiran Fa'mas tujli barizqullah bi mithli tarkil ma'asi. Tidaklah didatangkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semisal meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi kalau kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga haknya Allah. Ya yeah. Yakin kita akan dapat berkahnya tapi bukan maknanya kita ibadah karena ingin dapat dunia tidak. Ya. Kita ibadah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin dapat pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang biasanya kalau dia taat ada ya, ada berkahnya di dunia. Ya. Seorang bersedekah misalnya terkadang diberikan gantinya di dunia walaupun mungkin ya bukan ganti uang dengan uang ya seperti apa apa ini ya prinsip sedekahnya Ustadz Yusuf Mansur ini katanya ya uang satu juta dilipat gandakan jadi 10 juta 10 juta jadi 100 juta 100 juta jadi satu miliar pasti katanya siapa yang ragu kafir naudzubillah dia salah paham memang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah akan berikan ganti tapi tidak mesti ganti real ganti yang bisa dilihat uang dengan uang tidak mobil dengan mobil tidak tidak mesti keadaan diganti dengan hal yang lain keselamatan kebahagiaan keamanan ya dihindarkan dari Bahaya, kecelakaan Dijaganya anak istri kita Harta benda kita Atau kalau tidak diganti di dunia Jemaah sekalian nanti akan diganti di akhirat Berupa pahala dan keutamaan yang besar yang Ini harus kita luruskan ya Jadi kita ibadah jemaah sekalian Ibadah karena Allah yakni karena ingin mendapatkan pahala dan keutamaan Di akhirat Bukan ganti di dunia Iya yeah. Tapi seorang yang melakukan ketaatan biasanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, pada rumahnya, pada harta bendanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tidak mesti di dunia, kadang ditangguhkan di negeri akhirat Mas sekalian. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan, kemudian. Keutamaan dari takwa ini yang kedua adalah al ilmin nafi'. Seorang hamba akan meraih ilmu yang bermanfaat. Lahir pada dirinya ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang akan dia amalkan sehingga akan mendapatkan banyak pahala, banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya diterantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala dengan ilmu yang dia dapatkan ketika dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya ketika hamba ketika hamba menjaga hatnya Allah Subhanahu Wataala berupa takwa Allah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka Allah akan menolong dirinya, Allah akan mempermudah semua urusan-urusannya termasuk ilmu yang ingin dia raih, ilmu agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kemudahan bagi Urusan-urusannya, oleh nah, karena itu, anak-anakku sekalian yang belajar di pesantren, supaya pintu-pintu ilmu itu terbuka bagi kalian. Jaga ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, di pondok, di rumah, di jalanan, di mana saja, dalam keadaan kalian bersendirian atau bersama dengan orang lain, jaga haknya Allah yang bernama takwa ini. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalian semangat mengamalkannya. Semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Singkirkan dari kehidupan kalian Yakin pintu ilmu itu Allah akan buka Karena ilmu ini tidak akan singgah Pada hati orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Iya. Ya Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa taqullaha wa bertakwalah kalian dan Allah akan mengajari ilmu kepada kalian Jadi Allah yang akan ajarkan ilmu kepada kita Yani Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mempermudah jalan-jalan tersampaikannya ilmu itu kepada kita. Mungkin kita diberikan guru yang baik, guru yang pintar menyampaikan ilmunya, guru yang pandai memberikan contoh, yang menjelaskan ilmu-ilmu yang dia sampaikan kepada kita, guru yang bersemangat, ustadz yang bersemangat, siang malam mengajar, tanpa kenal lelah, ya. Ini bagian dari Taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Bertakulallah wa yaulimukumullah". Bertakwala kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan memberikan, ya, mengajari kalian ilmu, yani ilmu agama. Ya, Allahu bi kulisa in alim dan Allah itu Maha mengilmui segala sesuatu. Jadi ketika Allah perintahkan kita bertakwa, Allah gandengkan bahasanya takwa ini akan melahirkan ilmu. Ya. Yeah. Dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al fatawa pada jilid 18 halaman 178 kata beliau rahimahullah ta'ala fakullum fakullun min ta'limir rabbi wa taqwal 'abdi yaukaribul akhara wa yulazimuh wa setiap dari dua perkara ini yaitu pengajaran Allah terhadap hamba jadi diajarkan ilmu kepada hamba dan ketakwaan hamba itu sendiri Yukari bula korwila simu akan mendekati, ya, antara satu dengan yang lainnya. Wajula simu dan akan menyertainya. Wajak tadi dan akan menuntutnya, mengharuskannya. Firma ta Allahumma huwal manda fi ekta Kata beliau. Oleh karena itu kapan saja Allah mengajarkan ilmu kepada ilmu yang bermanfaat kepada seorang hamba Iktar Nabi Hittakwa maka hal itu akan beriringan dengan ketakwaan Artinya Allah ajarkan kepada kita ilmu agama Dari situ lahir ketakwaan kepada Allah Bihasa Bidhalik yang berdasarkan perkara itu Wa mata itakahu Zadahu minal ilmi dan kapan saja dia bertakwa kepada Allah maka Allah akan tambahkan ilmu kepadanya. Ya. Jadi ada hubungan timbal balik jemaah sekalian. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Allah akan tambahkan ilmu kepadanya. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Semakin taat, semakin jauh dari maksiat Itu Manfaat dan faidah Keutamaan dari apa nanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga jamaah sekalian Wafihi ma'iyatullahi ta'ala Di dalam takwa itu ada kebersamaan Allah Ada ma'iyatullah Kebersamaan Allah Yani seorang hamba akan senantiasa diringi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemanapun dia pergi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dirinya oleh kerana itu datang di dalam kalamullah di dalam sebuah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha ma'al ladhin attakawu Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsinun berbuat kebaikan. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Khazin Al-Khazin diakhir dengan nun. Kata Al-Khosin rahimahullah dalam tafsirnya yang berjudul Lubabut Ta'wil pada jilid 3 halaman 108 kata beliau wahadihihi al-ma'iyatu bil auni wal fadli wal Kebersamaan ini kata beliau adalah dengan pertolongan Allah keutamaan dan rahmat Allah 3 jadi Allah akan mengiringi kita jemaah sekalian dengan pertolongannya. Dengan keutamaan dan ya karunianya. Kemudian dengan rahmat kasih sayangnya Allah SWT akan senantiasa mengiringi diri kita. Di kala kita menjaga takwa kepada Allah SWT. Kita jaga amalan-amalan soleh kita. Kemudian kita tinggalkan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita berada jamaah sekalian. Allah senantiasa akan menolong kita. Di saat kita butuh pertolongan Allah akan tolong kita. Di saat ya kita butuh karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa rezeki misalnya Allah akan berikan rezeki kepada kita. Di kala kita memotokan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyayang kita, merahmati kita jemaah sekalian. Ya. Kemudian keutamaan dan faidah yang berikutnya bagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takfirus sayiat. Takfirus sayiat walhusulu alal ajri al azim dihapuskannya dosa-dosa dan diraihnya pahala yang agung pahala yang besar dari Allah subhanahu yeah. wa ta'ala oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalika amrullahi an salahu ilaikum itulah urusan agama Allah yang Allah turunkan kepada kalian wa mayyattaqillaha dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah yukafir an musayatihi maka Allah subhanahu wa taala akan mengampuni ya menghapus menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya Wajudimlahu ajar dan Allah akan membesarkan pahala baginya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kitabullah yang di dalamnya ada syariat, ada agama Allah Subhanahu Wa Taala, ada perintah-perintah yang harus kita tunaikan, ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Kapan kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahuwataala dan menjauhi larangan-larangannya, maka itulah takwa. Hasilnya, yukafiranhu sayyatih, maka Allah Subhanahuwataala akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Kemudian juga Wayudim lakukan jorok dan Allah akan membesarkan baginya pahalanya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahuwataala, Innal Hasanatul Dhib Nas Sesungguhnya kebaikan kebaikan itu akan menghilangkan keburukan keburukan, iaitu yani akan menghapuskan dosa-dosa. Na kebaikan kebaikan yang kita lakukan jemaah sekalian merupakan amalan amalan soleh. Kita tunaikan, kita kerjakan itulah lah takwa kepada Allah Subhanahu Wataala akan menghapuskan dosa-dosa kita jemaah sekalian. Juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis termindi, Waabi sayyata lhasana tathamhuha dan iringilah keburukanmu dengan kebaikan nisya kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya hari ini sekalian yang kami muliakan dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Asyur al Maliki Ibnu Asyur pakai rak di akhirnya Ibnu Asyur al Maliki dalam kitabnya yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir pada jilid 28 halaman 324 kata beliau rahimahullah taala wa at-tahridu 'ala al-'amali bima amara Allah dan diulangi dorongan untuk beramal soleh mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan dengan adanya janji yang lebih besar daripada rezeki-rezeki tersebut wa tafrijul dan lebih besar daripada pelonggaran kesusahan-kesusahan wa yusirus -kesusahan. su'abati dan lebih besar daripada Ya kemudahan terhadap ya kesusahan kesusahan dunia, watalikah watafirul lisyaat yang demikian itu adalah penghapusan terhadap dosa-dosa kita, wataufirul lil ujuri dan juga diperbanyaknya pahala-pahala kita. Jadi bayangkan jemaah ya sekalian, ketika seorang hamba Merealisasikan Takwallah Bukan hanya dunianya yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga akhiratnya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika. Dia pernah terjatuh dalam suatu maksiat. Lalu dia menyesali maksiatnya. Maka ada di depannya pengampunan dan taubat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pahala-pahala yang menanti dirinya jemaah sekalian. ...karena ketakuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lekaranya itu seorang Muslim ketika dia pernah jatuh dalam dosa dan maksiat. Bagaimanapun besarnya dosa yang pernah dia kerjakan. Segera dia meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menutupi. Ya. Kesalahan dan dosanya tersebut dengan amalan-amalan kebaikan. Yakin insya Allah ta'ala. Dosa yang segunung bahkan mungkin selangit. Akan dihancurkan. Dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Kemudian keutamaan dan faidah takwa yang berikutnya adalah at tafriqu bainal Seorang hamba yang bertakwa akan diberikan furqan yaitu pembeda antara hak dan batil. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwasanya takwa itu harus didasari dengan ilmu. Tidak mungkin bisa kita raih takwa kepada Allah Subhanahu wa kecuali dengan il, ilmu. Nah, ketika seorang hamba membekali dirinya dengan ilmu, kemudian ilmunya diamalkan itulah yang kita istilahkan dengan takwallah, Allah akan memberikan kepadanya furqan. Pembeda antara yang hak dan batil. Pembedaan antara keimanan dan kekafiran, pembedaan antara ketaatan dan maksiat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Anfal, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhal ladina amanoh, wahai sekalian orang-orang yang beriman, in taatullah ya lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan bagi kalian Allah akan berikan kepada kalian furqanan pembeda Yani pembeda antara yang hak dan yang batil Antara yang baik dengan yang buruk Antara sunnah dengan bid'ah Antara keimanan dan kekafiran Wa yukafir an'kum sayyatikum wa yakfir lakum dan Allah akan menghapuskan dari kalian Kesalahan-kesalahan kalian Dan memberikan ampunan bagi kalian Jadi di akhirat nanti jamaah sekalian Terkadang ada seorang hamba ya, Itu melakukan Dosa ketika di dunia Ada dosanya yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak diberi ganti tidak diganti dan ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tapi ketika dia akhirat mungkin karena ada keutamaan lain yang dia miliki ya yang baik, setelah itu maka dosa yang pernah dia lakukan Bukan cuma dihapus bahkan diganti pada tempatnya dengan kebaikan Pahala Ini Allah berikan kepada orang yang bertakwa ya? Hadir ini sekalian yang kami melihatkan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya I'lamul muwaqqiin pada jilid empat halaman 199, sembilan furqani Kata beliau diantara bentuk al-furqan Pembeda antara yang baik dan yang buruk Adalah an-nurul lazi yufarriku bihil abdu Bainal haqqi wal batil Iaitu cahaya Yang dengannya seorang hamba bisa membedakan Antara yang haqq dengan yang batil setiap kali Hati seorang hamba itu dekat kepada Allah Maka furqannya yakni kemampuan yang membedakan Yang baik dengan yang buruk Itu lebih sempurna Lebih lengkap Lebih besar Jadi semakin kita dia ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa dengan amalan-amalan ketaatan atau dengan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat semakin ia ya, bertambah pula furqan yang ada pada diri kita yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Semakin tajam ya mata batin kita. Tayib Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian keutamaan dan faida dari takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adullahi ta'ala al-muttaqina bi jannatin Ada janji Allah taala bagi orang-orang yang bertakwa berupa surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga yang Allah ciptakan diberikan kepada hamba-hamba yang muttaqin. Semakin kita dekat kepada Allah SWT, maka semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah SWT. Oleh kerana itu Allah SWT mengingatkan kita tentang hal ini dalam Firman-Nya Seperti dalam surah Al-Hijr. Innal muttaqina fi jannati wa'yun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada pada surga-surga taman-taman wa uyunin dan mata air-mata air. air. Saudaraku oleh Allah Subhanahu wa kenikmatan yang besar Allah berikan kepada orang yang memiliki semangat yang besar ingin mengabdi dan Membaktikan dirinya di hadapan Allah Subhanahuwataala, maka dia diberikan balasan yang besar jaman sekalian. Ketakwaan yang dia buktikan ketika di dunia dibalas dengan surga Allah Subhanahuwataala. Yang merupakan cita-cita tertinggi seorang hamba, ingin meraih surga Allah Subhanahuwataala. Dan surga ini jaman sekalian tidak akan diraih kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman wasariu ilmam firatimil arduha sama -ard. bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rob kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yani luasnya tidak bisa dihitung bukan maknanya luasnya sama dengan luasnya bumi misalnya Luasnya bumi kita anggap satu juta meter ke sana, satu juta, juta kilo ke sana juga, ke belakang juga begitu. Bukan itu maksudnya. ya. Bukan volumenya sama atau luasnya sama, tapi maksudnya sama dalam sisi keluasannya tidak dijangkau oleh manusia. Dan sampai saat ini belum ada manusia mampu menjangkau berapa luasnya alam semesta ini. Nah, surga jamaah sekalian yang jauh lebih luas daripada langit dan bumi ini, tentunya lebih luas ya. Kita tidak bisa menjangkaunya dengan matematika. Ini uidad lil mutakin. Di akhir ayat itu dikatakan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian dan faedah dan faidah dari takwa ini yang berikutnya adalah wa'adullahi talal muttaqina binjati minannar Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa bertaqwa, keselamatan dari api neraka dan segala siksaan yang ada di dalamnya Jadi seorang hamba, ya tentunya takut terhadap siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesiksaan yang ada di dunia, apalagi di akhirat yang tidak pernah terbetik dalam pikiran kita jamaah sekalian. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siksaan yang paling ringan di akhirat adalah seorang hamba diperintahkan berdiri di atas kerikil-kerikil panas, kemudian kakinya yang terbakar ini saking panasnya api yang ada di kakinya sampai menjalar ke otaknya otaknya mendidih jamaah sekalian kita berusaha menghindari menjauhi hal yang seperti ini dan tidak ada jalan bagi kita jamaah sekalian kecuali dengan jalan takwa kepada Allah kita tinggalkan maksiat-maksiat apakah yang kecil atau yang besar jamaah sekalian Insyaallah Taala di sana ada keselamatan bagi kita. Tapi kalau kita ini menjadi penghayal-penghayal. Mau selamat dari api neraka. Tapi dosa dan maksiatnya juga lancar begitu. Ini orang-orang penghayal ini. Yeah. Belum lagi kadang orang-orang yang seperti ini. Kalau sudah cinta dengan dosa dan maksiat. Biasanya malas melakukan amal-amal soleh lalu pulang ke negeri akhirat lari kosong apa yang dia bawa tidak ada yang dia bawa tidak ada lagi di depannya kecuali kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma nunjil ladzina taqaw wa nadzurud dhalimin fiha jidhiya Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang dolim itu di dalam neraka jahannam. Jifian dalam keadaan berlutut. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahasanya makna ayat ini. Bahawa setiap hamba nanti pada hari kiamat. Ketika dia ingin melintasi sirat. Setiap orang yang ada di tepi jahannam sebelum dia melintasi sirat diperintahkan untuk berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manghadap kepada jahannam orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera melintasi sirat diperintahkan untuk melewati sirat adapun orang-orang yang melakukan kedzaliman Terhadap dirinya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibuang dan dijebloskan ke dalam neraka Jahannam. Naufudilah. Pada hari itu jamaah sekalian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada mendahului kita di diapanya di di ujung sirat sana, sambil beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sallim Allahumma Salim, Ya Allah selamatkanlah umatku, Ya Allah. Selamatkanlah umatku Nabi SAW tidak berhenti mendoakan umatnya Sampai mereka semua yang ditakdirkan Masuk surga ya Telah melintasi sirat Tidak ada yang menyelamatkan kita hari itu Jaman sekalian Kecuali amalan-amalan perbuatan kita Sendiri ketika kita di dunia Oleh karena itu jaman sekalian Persiapkan segala bekal kita Menghadap kepada Allah Subhanahu SWT Dan sebaik-baik bekal adalah Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jam berapa Ya 5 menit 3 menit Taik. Kemudian di sini ada keutamaan yang lain saya akan tambahkan dengan cepat Saya nukilkan di sini dari seorang ulama yang bernama Ibnul Mulakin pakai off dalam kitabnya yang berjudul Al Mu'in ala Ta'waf Arba'in, Al Mu'in ala Ta'waf Arba'in ini syarah bagi Arba'in Nawawiyah. Kata beliau Wahasolallaka minta lik dan akan tercapai bagimu karena ketakwaan itu Al Midhatu Asana'u pujian dan sanjungan dari Allah. Kemudian beliau bahkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wain tasbiru watataku fa'in nadalikamin asmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya hal itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan. Artinya perkara yang uh, susah, ya, dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa taala, dan tidak setiap orang mampu melakukannya yang mampu melakukannya hanyalah orang-orang yang terpuji dan ia disanjung oleh Allah SWT kemudian keutamaan yang lain bagi takwa ini adalah walhifdu walhirasatu minal a'dai penjagaan dan pemeliharaan dari musuh-musuh kemudian beliau berdalilkan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-120 kemudian wa thaniyatu kemudian qotaman yang berikutnya kata beliau wan nasru dan juga artinya pertolongan lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta taala innallaha ma'al sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa kemudian yang berikutnya beliau sampaikan wa islahul amali Diperbaikinya amalan-amalan seorang hamba. Karena malang kita ini jamaah sekalian kadang ada kurangnya. Kita solat-solat tapi banyak sekali kurang-kurangnya. Masuk dalam solat dah kusuk. Dia suka melamun, suka menghayal sampai kadang dia lupa berapa rakaat dia kerjakan. Maka dengan berusaha memperbaiki dirinya, perbaiki ketakwaannya, maka Allah subhanahu taala akan memperbaiki amalan-amalannya. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam suratul Azzaat. Tapi selanjutnya keutamaan yang berikutnya wal maḥbathu, kecintaan Allah. Seorang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Beliau bawakan firman Allah dalam suratul Taubah pada ayat yang keempat: Inna Allah yaḥimbul muthtaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi semakin besar ketakutan kita jemaah sekalian, maka semakin besar pula kecintaan Allah terhadap diri kita. Baik. Kemudian yang berikutnya wal ikram. Keutamaan yang didapatkan oleh orang bertakwa adalah al ikram wal ikram dan pemuliaan. Allah akan memuliakan kita. Beliau bawakan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hujurat pada ayat yang ke-13. Inna akramakum 'indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian keutamaan lainnya beliau sebutkan wal bisyaru indal maut. Adanya kabar gembira bagi orang yang bertakwa ketika kematiannya. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus pada ayat yang ke-63 sampai ke 64. Kemudian keutamaan yang terakhir beliau sebutkan di sini adalah wal fil jannah. Kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddat lil muttaqin. Beliau berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Limran ayat yang ke-133. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang bertakwa saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini walaupun sebenarnya masih ada hal-hal yang uh, tidak sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini tapi apa yang telah kita dengarkan insyaallah ta'ala sudah mewakili apa yang tidak tersampaikan subhanakallahumma bihamdika Subhanallah ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.